Bagus, terus, terus. But, do have good three important friends. Ya, yeah, terus. They have good in computer program. This, cause the robot. What to do? They go arms and some like wish can make the robot move. good centers the center have the robot see and go to down. Well, these are the sensor, and sometimes cameras, push, push. which sometimes legs which can make make the robot the robot move. move. okay lanjut number three, yeah, three number three. Yes, good sensor. The sensor has the robot to see, and to count while well the sensor is sometimes camera. Oke, okay. coba ya. Oke, okay. sekarang ini, apa sekarang Sanja? Halo Sanja? Ya yeah, Mister? Oke, coba sekarang gantian ya. Tentu yang baca ya, pelan-pelan ya. Coba robot yang mana, Mister? Yang kotak ini, yang di dalam kotak ini. Coba dibaca ya. Robot robot are in the the stand. Okay. Bagus, terus. ghost stand. Jadi, kamu tiga bisa Same as human. Human, ya, bacanya human. They Have got Five hours but Plus. they have got three import important parts. Bagus, ya. Jadi, oke, okay, terus satu, dua, tiga disebutkan satu dulu. One, they got a computer program di help the robot what to do what to do what to do terus nomor dua they got they got arms and sometimes legs which can make the robot move all right, bagus terus nomor three they've got sensors the sensors help the robot to see and to know Yes. Where, where things are. The sensor are. eh the sensor help the, the robot to see and to know, know. where where things, things are. are. Oke, okay, bagus. Terus the sensor? The sensor are sometimes camera. Oke, okay. bagus. Teman-teman ya, baik-baikkan sama-sama, bagus. Nah, perhatikan ya. Uh, kalau kalian baca, itu baik Patan sama saja itu perhatikan titiknya ya. Jadi kalau ada titik itu diam dulu. ya Berhenti. Robots aren't the same as human. Titik. Nah, berhenti dulu. Dua, satu detik, dua detik, lanjut lagi. They haven't cut bodies like ours. Nah ini titik apa koma ini? Tak ya? koma. Nah, koma ini. Ini titik apa koma ini? Ko? Koma. Um, kalau koma itu berarti bagaimana? Kalau ada koma? Berhenti sebentar. Nah, berhenti sebentar. Jadi teman-teman tadi kalau baca itu masih masih bablas. Jadi misalkan beri likes hours, buat pelan-pelan dulu ya. Jadi tanda baca itu diperha diperhatikan gitu ya. Oke. Tadi tapi nggak masalah. Kalian masih belajar. Nah, coba kita terjemahkan bareng-bareng ya. Robot. Artinya apa? Robot robot ya. tapi di sini bedanya robotnya satu atau dua atau lebih dua maksudnya dia lebih dari satu atau cuma satu lebih dari satu lebih dari satu ya perhatikan karena pakai apa S, S. berarti robot itu artinya robotnya lebih dari lebih dari satu Robots aren't the same as human. Robot tidak seperti atau tidak sama seperti. Same itu artinya apa? Sah? Sama. Sama. Same itu sama ya. Same as human. Tidak sama seperti. Human itu apa? Apa human? Orang. Orang. Ada yang lebih ini cocok lagi? Kira-kira apa? Manusia. Manusia bagus. Humans means manusia. Ya, Human itu artinya manu, manusia. Yeah. They haven't got bodies like ours. They haven't. Mereka tidak punya. Haven itu artinya tidak punya. Haven't got bodies like ours. Nah, ours itu artinya apa? Ada yang tahu? Oke, Mas Bakti teriakan dulu. Ya, ya. halo. Halo, selamat Ya, uh, Sebentar ya, tadi Mas Bakti tanya tentang hours Oke, okay. teman-teman, uh, sebutkan kata ganti Ada I, ada you, ada you, you. ada day, apa itu day? Day ya, bilangnya ya, jangan de, day Day Ayu you the we, she, he, it Nah ini ya ada subjeknya are you the we, she, he, it ya ada i you the we, she, he, it nah perhatikan Adik-adik kalau apa misalkan bukunya bahasa Inggrisnya bagaimana buku saya bahasa Inggrisnya bagaimana i i am book masa i am book i am book ya, yang saya buku berarti Oh. Kalau buku saya, buku saya, buku milik saya. My, my book. Misal, Kenapa? Dia sedang apa lagi di perjalanan? Nanti kalau misalkan kenapa-napa, nggak apa-apa ya, Mister. Oh ya udah, berarti uh, Sanja nggak usah di, nggak usah ikut dulu ya. Saja dengarkan aja, Mas Bakti nggak tanya ya. Mas Bakti dulu ya. Oke, okay, berarti keperhatian ya. Keperhatian, uh, I itu berarti kalau buku saya, my? My book. My kan? book. Ya, pakai my. Ya, artinya buku, buku saya. Kalau bukumu? Your book. Allah, your? The your book. book. Nah, your book. Nah, kalau buku mereka? Buku mereka, ada yang tahu, teman-teman? sini Ah, uh, bisa aja ini, There their book. Buku, mere, buku, buku mereka. Buku mereka. Their book. Nah, we itu buku be artinya apa? Bi artinya apa? Dia kecil-kecil. we kok. Masa dia? Oh. We. Coba artinya apa we? kami. Oke, okay, kami atau ki kita. kita. Kami bisa kami bisa kita. Nah, kalau we itu pasangannya uh, kalau buku kita berarti bagaimana? A we. our book. Our book. Nah, ini ya, she kalau bukunya dia perempuan bagaimana? Ayo, bagaimana kira-kira? Dulu pernah loh, Mas Bakti pernah ngajarin lo. Her, her book. Her book. Oke, okay. kalau bukunya dia? is, His book. His book. Kalau ini? Bukunya, gitu, maksudnya itu bisa selain manusia ya? Bisa benda mati. It's? It's book. It's book, nah perhatikan ya, ini ada my book My itu artinya apa? Ku, tapi dia harus ada objeknya, kepemilikan gitu ya. Berarti kalau Fatan mau bilang uh, HP saya, berarti bagaimana? My my handphone Nah My phone gitu aja apa-apa My, my phone. phone, artinya apa? Handphone? Handphone saya handphone. Okay. Kalau ibu saya My mother. Nah, ayah saya. My father. Nah, kayak gitu ya. Jadi menunjukkan uh, kepemilikan. Sekarang, kalau uh, nenekmu bagaimana? Your use grandma. Nah, your grandma, kayak gitu ya. Jadi ini dipakai. Nah, sekarang kalau uh, apa itu ada kita bilang gini uh, apa uh, kakek kita, kakek kita. Oh. Our, our, gran nah, our grandpa our oh, grandpa, grandfather grandpa, boleh grandfather, grandpa nggak apa-apa. Jadi ini ya, ini adalah kepemunjukan nih milik. Diinget-inget, ya, diinget-inget nah, sekarang. Nah, tadi ada kata ours, ours itu artinya punya, punya kita. Ours. Contoh kalimatnya gini, misalkan ya. Dadbook, uh, dadbook itu artinya apa? Buku. Buku. Buku, Buku itu, ya. Buku itu. itu. That book is hours, artinya apa? Buku itu. Buku itu. Hours tadi apa? Punya. Ours Hours tadi Our. apa artinya? Punya. Punya. Punya kita. Punya kita ini loh. Dilihat ini loh. Dilihat. Ini kan I. Berarti kalau we, we artinya apa? Kita. Kita. Berarti ours itu punya. Punya kita. Berarti dibaca lagi bagaimana? That book is Diterjemahkannya bagaimana? Buku itu. Punya kita. Nah, buku itu punya. Punya kita. Punya kita. Contoh lagi. Kemudian. Kalau I. Kalau tadi kalau punya kita itu ours, kalau punya saya, ya punya saya itu bahasa Inggrisnya ini mine. Artinya apa? Mine yaitu punya, punya saya. Contohnya misalkan, nah uh, that phone is mine. Artinya apa? That phone is mine apa itu punya saya? Nah, man itu artinya punya, punya saya. Aus itu punya, punya kita. Nah, dia kalau you itu namanya bahasa Inggrisnya yours itu artinya punya, punyamu, ya, punyamu atau punya kamu. Yours. Ya. Kalau they itu pakainya theirs. Coba tirukan Mas Bakti theirs. D oh, gitu ya itu artinya punya punya mereka. Kemudian tadi sudah we itu artinya uh, kita jadi ours gitu ya. Kemudian lanjut ya ada she. Kemudian she itu artinya apa? Dia perempuan. Dia, dia perempuan gitu ya bagus dia perempuan. She berarti berubah jadi Hers, hers, ada oh. s-nya. Hers, hers. I, e, ya, itu berubah menjadi uh, his book. Kalau dia ada barangnya, kemudian berubah jadi his. Jadi mirip sama seperti ini, mirip seperti ini ya. His book. Kalau its itu juga, its sama nah perhatikan teman-teman ya ini beda dengan ya yang, yang ini kalau yang tengah ini itu harus disebutkan barang barangnya contoh tadi ya. contohnya misalkan tadi apa my uh, buku saya bahasa inggrisnya apa my, my, book. my book kalau bukunya ini apa uh, uh, apa makanan saya my my my apa makanan bahasa inggrisnya apa food Food. food, my, my food. Nah, ini loh maksudnya. Jadi kalau pakai yang my, your, their, power dan sebagainya, itu harus ada objek, objeknya barangnya apa? Kalau kayak kalau misalkan nggak ada barangnya, misalkan gini, yeah, food is berarti is my atau is mine? Pakai yang ini atau yang ini? Yang kanan atau yang tengah? Kalau "that food is" titik-titik, kira-kira pakainya yang kanan apa yang tengah? Yang kanan, yang kanan bagus. Jadi, kalau yang ini itu tidak perlu pakai ob objek, jadi lang langsung "that food is" uh, it's mine. "That food is" it's mine. Perhatikan ya, teman-teman, ya. Jadi, ingat ada, ada syaratnya. Jadi, kalau misalkan pakai... Pakai food, uh, sorry pakai objek seperti ini nggak apa-apa pakai main. Tapi kalau misalkan apa, nggak nggak ada kayak gini, berarti pakainya apa? Pakainya main. Oke, okay, sekarang coba uh, apa? Uh, apa? Patan, halo Patan? Halo, Oke, okay, coba Patan buat kalimat pakai yours, Patan. Misalkan. Buku ini punyamu atau rumah itu punyamu coba buat kalimat pakai ini terserah kalimatnya bagaimana fatan yours grandma ah huh? bukan yep. kalau ini ingat fatan fatan lo kalau pakai yang kanan itu tidak boleh ada ada objeknya perhatikan my food boleh my apa your Your grandma boleh, ya, grandma, boleh. tapi kalau gini, that grandma is, nah, is, is your atau is yours yang yang kiri atau yang kanan? Yo, berapa yang jawabnya, mana yang? Kiri. Salah yang jawab yang Kenan. yang kanan. Kalau ingat fatan perhatikan. Ini lo fatan. Bedanya yang atas sama yang bawah Pak. Kalau yang atas itu apa? Ada objek, ada bendanya. Jadi buku saya, bendanya apa berarti? Buku saya, bendanya apa kalian? Buku saya, bendanya apa? Benda. Tahu benda kan? Kata? Nah, Tahu. bendanya apa? My book, bendanya apa? Buku. Buku berarti kalau pakai yang ini fatah, yang my your their, our her his is itu harus ada benda, bendanya nempel sama bendanya. Contoh, ya. contoh ini my food your grandma misalkan her apa her mirror, mirror itu artinya apa? Cer mirror itu artinya cermin. Berarti kalau her mirror artinya apa? cermin dia nah cerminnya gitu aja nggak usah repot-repot cermin cerminnya nah, jadinya itu ke laki-laki atau perempuan lagi-laki nah hmm, masa laki-laki perhatikan perempuan perempuan, perempuan. karena kan nempelnya ke ke si bukan ke ke, ke hi nah kalau kalau Cerminnya dia, laki-laki, bagaimana? His mirror. Nah, bagus. His mirror. Nah, itu ya. Ingat ya, Fatan, Sanja, kalau mau pakai yang ini, yang my, your, her, his, itu harus ada apanya? Harus ada benda-bendanya. Harus nempel sama, sama bendanya. Benda itu bukan harus benda mati ya, tapi juga benda benda hidup. Contoh tadi, your grandma artinya apa? Nenek. Kamu. Nenek kamu. Kata. Your grandma. Berarti grandma itu benda mati atau benda hidup? Benda hidup. Benda hidup karena manusia kan. Anak manusia yang benda hidup. Artinya yang dimaksud benda itu tidak harus benda benda mati, tapi benda benda hidup. Nah ini ya. Nah, ini kalau ini harus nempel ke ke sini, tapi kalau yang ini perhatikan tidak harus nempel ke of objeknya enggak harus nempel ke ke benda. Contoh berarti kalau uh, "this mirror" artinya apa? "this mirror" artinya apa? "this mirror", this mirror artinya apa? Kalau dead mirror kan cermin itu, kalau this, this mirror apa? Cermin ini. Nah cermin ini, nah cermin ini punya dia laki-laki bagaimana? Is? Is? Punya it, dia laki-laki? Is? Is? Is? Is? is gitu aja. Nah bedanya di situ. Jadi kalau yang di sini itu harus nempel sama ben, benda. Tapi kalau yang di sini, boleh berdiri sendi, sendiri. sendiri, nah, nggak harus nempel. Kecuali yang ini. Kenapa? Kalau ini bentuk sini, sama sini itu sah, sama. Sama kan? Iya. Nah, jadi cuma ini, Cok. Yang lain tuh beda. Ya. Dua ini yang sama. Yang sisanya itu beda. Berarti kalau misalkan gini, cermin ini adalah punyanya perempuan bagaimana? This mirror is hers. Hers bagus. This is hers. Cermin ini punya punyanya, punyanya perempuan. Hers, coba ya. Nah, ini good, ya. Nah, coba teman-teman. Nah ini ya, silakan. eh possession itu artinya kepemilikan. Coba ya, teman-teman di sini Mas Bakti waktu kasih waktu lima menit. Mas Bakti mau ke belakang dulu. Coba kalian catat, catat dulu aja ya, catat dulu aja. Nah, kalau misalkan nggak bisa, ini kalau misalkan masih di jalan di screenshot juga enggak apa Mas Bakti waktu kasih menit satu uh, sekitar tiga menit kan. Jadi, kalau bisa dicatat ya, patah Ya, ya catat ya, ini penting ya. Nah, ini ya, perhatikan. Betul. Oh, ya. catat. Nah, catat dulu ya? Oke, Mas. Berarti tinggal tiga menit dulu ya, seperti ke belakang sebentar teh. Ya. Uh, eh, Sanja juga ya? Kalau Sanja nggak, apa nggak bisa ini nggak bawa buku karena di jalan boleh di screenshot atau di ini dulu, di foto dulu. Jangan apa-apa, ya. Mister, ini penting soalnya, ya. Thank you. Oke, okay. sudah deh. Sudah, halo Pak Tan. Sudah, Bang. So. Sudah ya? Oke, okay. nah ini diapakan baiknya ya? Coba kita belajar ya. Coba, nah, nah, oh, tas ini punya tas ini punya ini tas ini punya uh, punya dia laki-laki berarti bahasa Inggrisnya bagaimana tas ini punya dia laki-laki tas ini bahasa Inggrisnya bagaimana tas itu bahasa Inggrisnya apa sih this this, this. tas this Pasti itu -nya apa? Disitu bukan tas ya. Di situ artinya ini, ya. ingat, bahasa Inggris itu dibalik: "this bag bagus, this bag is is is is this Ini bagus, this this bag bagus, this bag this bag is his. Tas ini punyanya di, punyanya dia, gitu ya. Jadi kalau pakai yang ini itu nggak perlu pakai pakai bendanya jadi bendanya itu nggak perlu nempel di kanannya nggak perlu nah. oke lagi ya coba nah laptop itu punyamu Ayo gimana Laptop itu punya That ga? laptop Bagus That laptop Is Your Bagus That laptop Bagus That laptop is yours. Is yours Laptop itu Punya Punyamu ya. That laptop is Is yours ya. Good. Ya. Bagus Oke. Kemudian lanjut ya Uh, ada kalimat seperti ini, apa? Perhatikan, uh, ya. kursi-kursi itu punya mereka, bahasa Inggrisnya bagaimana? ayo teman-teman, ayo, nggak usah takut salah, santai aja, mas berarti kan nggak pernah marah kalau salah. Dose. Oke, okay, perhatikan, kursinya di situ satu atau banyak? Banyak. Banyak. berarti pakainya dose apa? Dose. Dose, ya ingat ya, kalau banyak itu bukan pakai dose, tapi pakai dose. Pakai Dos Kursi itu apa? Bahasa Inggrisnya? Chairs, chairs. Nah sekarang Mas Bakri tanya itu pakai S atau tidak? Pakai Pakai Bagus ya karena kursinya lebih dari sa satu. Dose chairs Pakainya is atau are berarti? Pakainya is atau are? Pakainya terus dos share is atau r? R. R bagus are. ya, r karena kalau bendanya lebih dari satu, hitungannya apa? Oh. D. Hitungannya mm -hmm. itu d. Kalau d pasangannya apa? Oh. R. Nah, bagus ya. Oke, dos share r. Nah, punya mereka. Berarti bagaimana? Chair are... Lihat contohnya. There's. There's. Bagus. Nah, kayak gini ya. Jadi, bedanya yang atas sama yang yang tengah sama yang kanan. Kalau yang kanan itu bisa berdiri sendi, sendiri. Dan nggak boleh nempel sama, sama benda. Tapi kalau yang di tengah itu harus nempel sama, sama benda. Bendanya apa? Boleh. My book boleh, my laptop boleh, my mother boleh, my apa? My father boleh, my sister boleh, my house. Kalau my house itu apa? Rumahku. Rumahku atau rumah my saya. House. Ya bagus. Kemudian kalau gini, misalkan Mas Bekti bilang gini. Apa? Eh, eh, desa tahu nggak artinya? Desa bahasa Inggrisnya apa? Desa. Desa bahasa Inggrisnya apa? Ada yang tahu? V village village itu desa. Nah kalau desa mereka bahasa Inggrisnya bagaimana? Desa mereka there Their village. Jadi nah, pakainya yang tengah atau yang kanan? Kalau kayak gitu ada tengah. desa mereka tengah karena ada ada bendanya ditempel ditempelkan ke bendanya. Tapi, kalau punya mereka aja, pakainya yang tengah atau yang kanan, cuma pengen bilang punya mereka yang tengah. Bentar, kalau cuma bilang, ya cuma pengen bilang punya mereka, jadi nggak ada nggak ada desanya, cuma pengen bilang punya mereka yang kanan. Nah, yang kanan, jadi kalau yang ini itu nggak perlu pakai ben, bendanya, tapi kalau yang tengah itu harus ada ban bendanya, jadi harus nempel. Her book, her nah, kayak gitu ya. Sekarang satu lagi, nah, dek, kursi itu punya apa? Kursi itu punya kita. Perhatikan, kursi. Kursi itu punya kita. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Perhatikan kursi yang di sini berbeda sama yang di atas. Kalau yang di atas ini kursinya bagaimana? Bedanya apa? Yang sini sama yang atas? Kalau atas kursi-kursi hmm, berarti kursinya. S. Nah, berarti kursinya lebih dari satu. lebih dari satu. Oke. Okay. Terus kalau yang bawah kenapa? Bedanya apa? Kursinya cuma satu. Nah, bagus. Ya, kursinya cuma satu. Nah, kira-kira bahasa Inggrisnya bedanya kayak gimana? that chair bagus that chair bagus our ours to be-nya apa? pakai to be, ingat ya, kalimat itu harus ada subjek sama verb. Kalau kata kerjanya tidak ada, maka pinjam to to be. To be. Ini ada kata kerjanya enggak? Punya itu bukan bukan kata kerja yang di sini ya. Ya. Yeah. Berarti are. Berarti nah, kalau dia banyak baru pakai R. Dia kan cuma satu berarti apa? berarti is, is, is that chair is is ours ours ours ours that back is his that laptop is yours those chairs are theirs that chairs is ours nah ini ya perhatikan kayak gini ya jadi kalau yang pakai ini itu eh, apa tidak perlu pakai apa tidak perlu pakai ben, benda jadi langsung berdiri sendi, sendiri sendiri ya. nah, coba teman-teman ya eh, buat contoh tiga aja boleh pakai ini ya. pakai apa pakai yang kanan ya pakai yang kanan jangan pakai yang tengah yang kanan coba buat tiga aja mas Bakti kasih waktu eh, lima menitan ya coba buat tiga kalimat menggunakan yang yang kanan ini contohnya seperti ini contohnya seperti ini boleh benda-bendanya itu enggak harus yang ini ya misalkan apa apa itu roti apa atau misalkan apa itu mainan tuh bahasa Inggrisnya apa mainan Main. itu artinya saya itu kan bisa toh nah coba coba buat kalimat seperti itu Silakan mau buat apapun enggak apa-apa yang penting menggunakan yang kanan ini nah, coba ya Mas waktu Mas waktu 5 menit. Coba buat tiga. Kalau masih lima menit kurang, Mas berikan waktu ini ya, apa tujuh ya. Coba buat tiga kalimat menggunakan ini. Kalau bisa, ininya beda ya. Jangan apa, jangan sama ya. Oke, silakan ya. Silakan ditulis di kolom chat ya buat yang simple aja, tapi juga diperhatikan gamernya ya, diperhatikan tensesnya. Ingat yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris itu harus ada ada kata kerjanya. Kalau tidak ada, pakai tuh pakai to be. Nah to be itu mengikutnya saat sub, subjeknya. Silakan. Coba ya, ada-ada ya. udah ada seperti ini oke Sanza sudah matan ya coba ya bagus Sanza good silakan matan ya nggak apa-apa jangan takut salah matan sampai Sanza lo ya Mister ini ya Sanza ya coba kita koreksi ya that house is yours artinya apa apa misal? That house is yours. artinya apa? rumah rumah itu rumah punya... itu punya kamu nah punya kamu atau punyamu? These flowers is hers. bunga ini punya punya dia. These flowers is is hers. bagus. Hmm. Those dolls artinya apa? boneka boneka itu Bagus. Boneka-boneka itu punya? Punya kita. Nah, punya kita. Bagus. kalau Kenapa pakai R? Sanja. Karena uh, lebih dari satu. Oke, okay, berarti kalau kayak gini bagaimana? Misalkan ini di jol, terus kemudian diganti kayak gini. Kira-kira apa yang berubah? R-nya. Jadi? Jadi. Oke, okay, bagus ya. Bagus Sanza, berarti Sanza sudah paham. Sekarang ini Patan, coba yuk Patan. Eh, apa tuh? Tuh nah, susah-susah, kan? Yang gampang-gampang aja. obatan dulu ya, pesan dulu ya. Kepupatan satu aja dulu satu aja. Kalau misalkan ini satu dulu aja. Patan halo, Patan. Patan, halo. Oke, kalau gitu ini ya, Patan sambil ini ya. Oke sudah, Patan. Alright, bagus Patan. Good. Oke, Patan bagus ya, sudah benar juga, sama seperti Sanja, sudah benar. That bag is hers, artinya apa, Patan? That bag is hers. Kelopatan. That bag is hers artinya apa? Kelopatan? Awas dong. Ya, yeah. that bag is hers artinya apa? Itu punya mereka. Itu tuh apa? Yang itu tuh apa maksudnya? Bag itu apa sih bahasa Indonesia? Tas. Nah, tas itu, jadi bukan itu, tapi tas itu punya tas itu punya di punya dia. Itu. Dia-nya perempuan Tidak. ya harus. Kalau dia-nya laki-laki pakainya apa? This bag his is. his. his. This bag is is his. his. Okay ini ya, perhatikan catatan-catatannya dilihat ya. Itu namanya possession, artinya kepemilikan. Pe -pemi, pe Beat that laptop. Nah, laptop itu tulisannya salah ya. Harusnya gini, laptop. That laptop is theirs. Artinya apa, teman? Laptop itu punya mereka. Bagus. Bawahnya, that chair is mine. Kursi itu punya saya. Nah, kursi itu punya punya Kaya. saya ini ya. Oke, ini jadi bedanya ya, bedanya yang kanan. Kalau yang kanan ini berdiri sendiri, sendiri seperti ini. Mind there, gitu ya. Tapi kalau yang tengah itu harus ada benda bendanya. Benda enggak harus benda mati, benda hidup pun boleh ya. My mother artinya apa, Pak? My mother ibu saya ibu saya nah ibu itu benda mati atau benda hidup benda hidup nah itu kan artinya tidak harus benda benda mati boleh benda benda hidup Tuh. yang jelas menandakan ni mi, milik ya. ibu saya berarti ibu milik ibu milik saya gitu kan. ibu apa ibunya dia berarti ibu miliknya miliknya dia gitu ya. jadi bendanya itu tidak harus ma mati oke bagus ya nah sekarang ini kepemilikan yang ini ya, oke. Yang ini, nah sekarang Mas Bakti kasih tahu selanjutnya. Nah, kalau misalkan gini, uh, selain itu ya, selain tadi itu ada lagi satu. Nah, kalau yang ini itu menggunakan nama, nah, menggunakan nama langsung. Misalkan itu rumah, rumah apa, rumah Joni? Johnny itu nama orang ya. Itu rumah. Iya, iya. Itu rumahnya Johnny. Bahasa Inggrisnya, uh, sorry. Rumah itu, sorry. Rumah itu punya Johnny. Punya Johnny. Nah, punya Johnny. Punya di sini bukan kata kerja ya. Punya ini cuma apa ke kepemilikan. Ke punya Johnny. Rumah itu bahasa Inggrisnya apa? How? house bagus that house is jo jonnis nah jadi teman-teman ya Fatan sama Sanja dan juga teman-teman yang nonton video ini ya kalau dia langsung disebutkan nama orangnya pakai apa ini koma atas pakai uh. koma atas pakai is Pakai S, bagus. That house is Johnis, artinya apa? Rumah itu punya punya yeah. okay, selanjutnya kalau ada kalimat seperti ini, apa? Burung itu, burung itu burung itu punya Irwan. Bahasa Inggrisnya bagaimana? Burung itu bahasa Inggrisnya apa? Bird. Bird, bagus. That bird is apa gimana that burung itu punya Irwan bahasa Inggrisnya bagaimana that bird is, is irwan. Irwans. Irwans ada S nya di belakang ya jadi bacanya itu ada S nya di belakang that bird is ir Irwans ada S nya gitu ya oke kayak gitu ya Nah sekarang kayak gini apa that book is uh, gini deh bahasa Indonesia aja dulu. Buku itu punya ayah saya. Tuh. Buku itu punya ayah saya. Nah, ini agak agak tricky nih bahasa Inggrisnya. That book that book is is my my father father ada s-nya nah ada ko koma s-nya father. nah, my fathers nah that book is my fathers di sini ya teman-teman ya oke okay, yang zoom in out I'm gonna zoom in out koneksikan nah perhatikan ya di sini tuh ada koma s-nya tuh Menandakan apa? Mi? Menandakan apa? Mi? Milik. milik Kepemilikan. Ya. Ini kan kepemilikan. Oh, buku saya, laptop saya. Itu kan menandakan mi. Milik. That book is my father's. Bukan ada koma di atas. Nah, jadi dia itu ada dua. My father, ada my-nya. My ini ayah saya. Tapi kemudian ditambahin apa koma koma apa ini koma koma kepemilikan nah koma s ya koma s atas komanya di atas kemudian s menandakan kepemi, kepemilikan nah sekarang coba kalau kayak gini ada kalimat gini apa itu uh, ini, ini, itu itu ini, Rina Nah, sekarang coba. Uh, Sanja, gimana? Anjing itu punya Rina. Bahasa Inggrisnya bagaimana? The dog is, is Rina. Rinas bagus. That, that dog is Rina. Rinas artinya apa? Anjing itu punya punya Rina. Nah, sekarang kalau I, koma S-nya dihapus, artinya artinya bagaimana? Anjing itu adalah Ri Rina. Kira-kira maknanya jauh nggak beda atau tidak atau sama? Beda. Beda. Kalau kayak gini berarti anjingnya itu namanya Ri Rina. Beda. Tapi kalau koma S anjing itu punya nyari Rina, tuh kan makanya hati-hati ada koma S-nya. Oke, okay, selanjutnya ya uh, ini apa fatah coba? Coba, kucing-kucing itu punya paman. That. Oke, kucingnya satu atau banyak, Paman? Banyak. Banyak berarti itunya pakai that atau Dose. atau those? Those. Those. Those. Ya. Cat. Cat, harusnya ya. Pakai ar atau is? How Ya pakai R atau is? Al. Bagus. does cat are al. Paman bahasa Inggrisnya apa? Un uncle. Berarti bagaimana ini? Does cat al uncle. Uncle atau uncles? Uncle. Ada uncle. s-nya enggak? Belakangnya. Ada, ada. Ada, berarti bagaimana? Does cat are Oh, uncle. Uncles, gitu ya. Dogs cat are uncle. Coba, coba Fatan perhatikan. Kalau dogs as un ar uncle artinya apa? Kucing, kucing, kucing itu punya apa? Punya paman. Punya paman, punyanya gitu ya. Punyanya paman. Ya. Tapi kalau misalkan gini, snya dihilangkan. Artinya bagaimana? Kucing-kucing itu nama. Kucing-kucing itu adalah apa? adalah Taman. paman, bukan beda kan? Makanya hati-hati kalau ingin menunjukkan kepemilikan, kalau ada namanya, ada namanya ada orangnya, itu gunakanlah koma, koma s di belakang. Ya, dibacanya itu berarti ditambahin, uh, ini ditambahin s. Misalkan gini, ya. buku ya, itu punyanya patan. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? That that book. That book bagus. Is is patan bagus. Berarti patannya tambah tambah s, patans gitu patans gitu ya. Bagus. Oke, hey, Sanja. Kemudian Sanja, halo? Oke, okay, misalkan Sanja. Pensil itu itu punya Sanja. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? Punyanya Sanja. That That. That pencil. Bagus, pensil. Is is Sanjas. Sanjas. San Sanjas. That pencil is San Sanjas. Sanjas. Ya. Okay. Pensil, pensil pensil itu adalah punya San punya sanza, gitu ya. Perhatikan ya. Nah ini teman-teman ya, ingat ini ya. Kalau pakai ini berarti tidak perlu pakai ben benda, tidak perlu nempel be benda. Tapi kalau yang ini perlu nempel sama be benda, harus ditempelin. Soalnya kalau tidak nggak boleh. Nah, sedangkan kalau misalkan mau mau pengen nyebut langsung gitu ya, misalkan apa punyanya ayah saya atau punyanya Irwan punyanya Joni gitu ya nah ini teman-teman tinggal ditambahin koma apa koma apa A ini koma s komanya itu di bawah apa di atas atas nah koma atas s ya, jadi misalkan punyanya Joni punyanya apa punyanya Ramli misalkan dan seterusnya. Kalau punya gini, kalau punyanya Roni gimana? Bahasa Inggrisnya, Ron? Halo? kalau punyanya Roni bahasa Inggrisnya bagaimana? Ron, Ronis. Jadi ada koma kemudian pakai s, sebutnya Ronis. Kalau punyanya eh, punyanya apa misalkan punyanya Abdul, berarti gimana? Abdul Abdul, gitu ya. Oke, okay, good ya. Oke. halo, Halo. Kalau punyanya, punyanya ini, punyanya Tony, gimana? Red house is Tony's. Nah, gitu. Jadi pokoknya pakai Tony's gitu. Jadi nama orang tinggal ditambah koma e. atas kemudian s. E. Oke. Okay. Okay. Coba Fatan buat. Fatan ada teman uh, teman uh, punya teman nggak di di apa di, di, di, di apa di rumahnya Fatan? Amat ah, di di di kompleknya Fatan ada, ada teman. Um, ada sih. Ada. Oke. Berarti temennya itu punya apa Fatan? Punya mainan apa misalkan? Yang, yang Fatan mobil. Mobil. Oke misalkan mobil itu ya mobil itu punya siapa temennya namanya? Um Utu. Apa siapa utuh, utu. ya. oke, okay. mobil itu punya utu Berarti gimana? Is kong, datar, car. datar, car. datar, car. Is? Is. Gimana? Punya datar, datar, Utuk. datar, datar, datar, datar, nah pokoknya gitu jadi namanya itu tinggal ditambahin apa koma koma s belakangnya dibacanya itu utuk, utus gitu ya lucu memang tapi ya itu bahasa Inggris coba oke bisa dipahami pak tan bisa bisa saya nah, Good, ya oke diapal baik-baik ya nanti nanti kita obrolin bareng-bareng lagi kalau apa kalau ini kemudian Sanja halo Sanja oke Sanja Sanja kalau mis Sanja uh, punya teman enggak, Sanja di, di ini di rumah? Punya. Punya. Oke. Okay. Uh, namanya siapa? Namanya Pelangi. Pelangi? Pelangi? Iya. Okay. Pelangi punya apa Sanja? Punya mainan apa? Yang Sanja mungkin uh, ini. Punya boneka nggak? Punya. Punya. Berarti? Kalau boneka ini, boneka ini, bukan itu ya, boneka ini punyanya pelangi. Berarti bahasa Inggrisnya bagaimana? This. This. this. Ya. This. This. Boneka apa? This doll. Boneka doll. This doll is pelangis pelangis pelangis bilangnya this doll is pelang pelangis jadi namanya tinggal ditambahin s pelangis artinya bagaimana boneka ini gimana tadi punya pelangis nah boneka ini punyanya pela pelangi bukan punya ya nah mungkin lebih cocoknya punyanya punyanya kalau bahasa indonesia ya Oke, sampai sini ada ada pertanyaan, teman-teman. Uh, Pak sama saja karena ini sudah ini, dan Mas Bakti mau, uh, mau minum obat. Jadi kita ini ya, kita selesaikan dulu ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman ya. Oke, ingat ya, teman-teman ya. Ingat baik-baik kalau ini menunjukkan apa? Ke pemi. Apa? Possession itu artinya apa? Ke pemi. Halo? Pemilikan ya, jadi ini dihafal baik-baik ya, e, dicatat dulu boleh, di screenshot boleh, kemudian dihafal ya, karena ini penting, ya. suatu saat pasti akan perlu keluar. Ya. Mas itu kalau ngomong pasti keluar kan, kita sering bilang kok, misalkan ini punyanya Roni, ini punyanya ini kan, itu kan sering kan kita ngomong kayak gitu kan, nah itu kalau bahasa Inggris bentuknya seperti seperti ini, gitu ya, oke, e, kalau tidak ada pertanyaan, Mas Bakti itu. Mohon maaf tadi telat karena Mas Bakti sedang, sedang sakit juga. Uh, kita lanjut di hari Rabu ya. Oke, okay. untuk teman-teman yang lain yang nonton video ini supaya uh, diingatkan ya kalau Rabu nanti ada kelas. Untuk Mbak Ega, Mbak Gina, dan juga staf yang lain supaya mengingatkan bahwa hari Rabu itu ada ada kelas supaya kelasnya rame. Ya. Oke, okay. uh, kayak gitu aja. Nanti untuk tu tugas kemarin tuh kita sambil jalan aja ya. Ingat ya, diselesaikan. Patan sudah, Sanza belum ya? Kemarin ya, yang mengarang ya. Kan belum belum ya oke nanti ditunggu Mas Bakti ya soalnya itu nanti ini buat laporan ke orang tua kalian nah. oke uh, kalau gitu Mas Bakti tutup ya selamat sore selamat istirahat sampai ketemu hari Rabu ya assalamualaikum selamat berliburan wassalam mister langsung closing ya uh, tadi kan nggak dibuka mbak saya tutup aja sudah mungkin Mister bisa ya. minta